Hello guys, selamat datang di channel Ahmad FR. Dan, kalian pasti tunggu-tunggu tentang episode kali ini. Aku akan bagikan apa lagi yang sekarang aku bahas tentang kaos, merek apa lagi yang aku akan bahas, dan kalian pasti juga penasaran apakah ada kaos-kaos yang kalian ini bikin atau teman Mungkin kalian bisa saran di kolom komentar apa kaos next yang aku review atau kalian bisa kasih apa ya, masukan buat aku kurangnya gimana atau apapun kalian bisa kasih kolom komentar aku buka semua itu gratis, feel free dan kalian bisa share ke teman kalian tentang kalau video ini kalian rasa bermanfaat buat temen atau apapun yang membutuhkannya oke okay, kali ini aku akan bahas brand yang hmm, Paling terkenal lah di kalangan anak muda terutama yang suka rap atau hip hop skena skena Eropa pasti tahu. Kas aku kasih bocoran. Ini logonya ada unsur unsur kera atau orangutan gambar orang orangutan lah wajahnya aja. Dari situ pasti kalian tahu lah apa. Yap bener banget Aku kali ini akan bahas tentang betting ape nah kalau pasti tahu kan kenapa seperti ini Apes Kaos legend banget ini guys Karena ya banyak dicari orang lah Dan terfavorit banget Di kalangan anak muda terutama Aku sebenarnya pengen beli sih Tapi ya kalian sendiri lah Habis ini aku akan Cantumin siapa pembuatnya Terus backgroundnya Produknya gimana Lalu harganya berapa Bahannya gimana Aku cantumin semua habis ini guys stay terus Biar kalian gak kaget apa yang membuat istimewa dari si Babe ini? Kalian tahu harga kaos ini berapa? Habis nah, ini aku akan cabarkan Dan kalian jangan kaget Dan kalian bisa kolom komentar di bawah Apakah kalian juga punya? Gimana versinya? Kalian bisa bagi kaos Atau kalian yang rela untuk menyumbangkan bajunya untuk di review Atau sekitar di review Bisa kalian share ke aku kontaknya Kalian bisa DM Untuk di review aja, boleh Aku juga membuka itu semua Aku juga sangat terima kasih banget Udah kalian dijinin untuk review Kaos kalian yang mungkin Barang rare Atau mungkin barangnya Eksklusif banget buat kalian Dan pantas untuk di review di channel aku Kalian bisa Kirim kontak di DM Atau lewat apapun yang kalian bisa Oke okay, check this out Habis ini aku akan Jawabkan semuanya Selamat menikmati guys inilah pasti kalian enggak asing dengan model seperti ini enggak karena banyak diminati banyak orang kaos vape ini mempunyai tak yang eksklusif banget guys seperti ini kalian bisa lihat nah taknya ini tebal banget guys dan ada gambar vape nya sendiri ya dan logo dan serta ukurannya seperti biasa Lalu ada keterangan nowhere go Ltd. Nah ini punyanya, punyanya si ownernya itu ya. Dan ini kebetulan adalah Made in China, guys. Ada tax lagi bahasa Cina. Ini apa tahu? Kemungkinan ya kayak keterangan cara mencuci ataupun cara menyimpan seperti biasa, guys. Dan ini ada keterangannya Made in China. Jadi ada dua bahasa gitulah, guys. Lalu ada tak ini berbentuk emas hologram kayak hologram emas gitu bagus banget portiran ya. Dan ini ada tulisan lagi nowerco.ltt alrekshevot adalah artinya mereknya udah terpaten dan ada logo kerahnya seperti biasa warnanya emas juga dan taknya rapi banget ya dan kalian bisa lihat kerahnya juga modelnya seperti ini dan ada taknya juga di sebelah kiri lengan jangan lupa kalian bisa catat itu dan ini tembus kayak kepala gitu ya bagian belakangnya kepala belakang depannya seperti itu nah aku kira sih ini kaosnya build up ternyata enggak ternyata ada jahitan samping guys karena kalau build up itu tanpa jahitan samping dan sablonannya sangat bagus banget guys kalian bisa lihat plastisol sini tapi kualitasnya bagus banget detail dan rapat banget bentuk sablonannya Lalu bagian dalamnya jahit, seperti biasa di dalamnya sudah tidak ada taksi. Tux ya nya udah include di lehernya aja, di samping tidak ada. Mungkin beberapa versi bisa ada, atau tidak ya, kurang tahu? Dan kalian bisa tambahkan di kolom komentar bila ada tak di samping, atau mungkin versiku ini yang kaos yang versi lama, jadi beda dengan versi yang baru. Mungkin overall semuanya sama seperti kaos-kaos biasanya yang. Untuk harga kaos seperti ini, guys, atau baby dipandrol dengan harga satu setengah juta sampai tiga juta, ada, guys, tergantung versinya atau tergantung dia berkolaborasi dengan siapa, brand apa, gitu. Itu semakin mahal, guys, harganya. Jadi, kalian bisa pilih sesuai budget yang kalian punya. Itu terserah kalian, guys. Dan ada juga yang versi mirror satu banding satu, namanya itu kaos premium, guys. Jadi, mirip banget seperti originalnya. Kalian bisa pilih sendiri, pilih original atau premium atau yang KW juga, Kak apa, apa Yang penting kalian nyaman, guys, memakainya. Tapi aku di disini menekankan hanya mengasih tahu untuk yang versi original. Jadi, semoga bermanfaat video kali ini, dan jangan lupa jangan tunggu episode-episode yang lain karena aku akan bagikan video-video kaos yang lain lagi see you share is care.